Halo guys, kembali lagi bersama Informan Biasa. Kita mungkin kebanyakan tak menyukai serangga karena ukurannya yang kecil, menggelikan, menyeramkan, dan lain-lain. Namun, walau berukuran kecil, beberapa serangga berikut dapat memberikan luka fatal dan mematikan. Mau tahu serangga apa saja? Simak 5 serangga paling berbahaya di dunia versi informan biasa. Semut peluru. Semut ini adalah serangga kecil berbahaya yang memiliki panjang 1 hingga 2 inci, dan sesuai namanya, sengatannya memberikan sensasi tertembak. Racunnya bisa terasa hingga 24 jam, dengan dampak berkeringat gemetar demam, bahkan kelumpuhan. Justin O. Smith, seorang ahli etimologi terkenal, menciptakan indeks rasa sakit Smith untuk sengatan serangga. Ia menggambarkan gigitan semut peluru seperti berjalan di atas arang yang menyala, dengan paku berkarat 3 inci di tumit. Semut peluru atau paraponera clavata memiliki habitat di hutan hujan berada di Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Saat ini, populasi semut peluru adalah populasi semut terbesar di dunia. Semut api Spesies semut api tak hanya berbahaya bagi manusia, semut-semut ini bahkan membunuh hewan lain seperti tikus kecil atau burung bahkan semut-semut yang lainnya Ukuran semut api tidak sebesar semut peluru tetapi ukuran mereka yang kecil dan populasinya yang tinggi serta dekat dengan keberadaan manusia justru bisa membuat mereka lebih berbahaya Mereka hidup dengan membangun koloni di tanah dan pasir sehingga sangat dekat dengan manusia Semut api sangat protektif terhadap koloni mereka sehingga siapapun yang dianggap berbahaya tidak diberi belas kasihan. Gigitan semut api tidak hanya menyakitkan tetapi juga dapat menyebabkan reaksi yang sangat parah, terutama pada kalian yang alergi terhadap semut api. Lebah pembunuh, lebah madu Afrikanisasi atau Afrikanis B, adalah subspesies hibrida dari lebah madu Eropa atau Apis milifera. Jenis lebah ini berbahaya dan siap mengejar pihak-pihak yang mengganggu sarang mereka, sebab mereka akan menganggap bahwa semua makhluk selain jenis mereka adalah bahaya yang harus dihilangkan. Sengatan mereka tidak terlalu berbahaya, tetapi mereka sering berkelompok sehingga jumlah sengatan kepada korban bisa lebih dari satu. Jumlah sengatan dalam jumlah besar akhirnya bisa berakibat fatal bagi korban. Smithsonian Magazine dalam lamanya memberitakan bahwa hewan ini lebih mematikan dibandingkan spesies yang lain. Mereka dilaporkan pernah menyebabkan seribu kematian manusia sejak tahun 1950-an. LALAT SISI Reputasi lalat sisi mungkin sudah cukup terdengar di indonesia tiap tahun ada setengah juta orang meninggal akibat lalat lalat sisi bisa menyebabkan penyakit tidur apabila tidak ditangani dengan tepat dampaknya bisa fatal pada kasus serius lain, racun dari lalat ini bisa menyerang sistem saraf korban jadi sulit bergerak bicara atau berdiri sisi adalah spesies lalat yang dianggap sangat berbahaya dan mematikan bagi manusia jika tidak segera diatasi, gejala akan makin parah hingga menyebabkan kematian Nyamuk Inilah hewan paling mematikan di dunia. Ada banyak penyakit yang ditularkan dari nyamuk sebut saja malaria, Zika, virus nil barat, demam kuning, demam berdarah, cikungunya, dan limpatic filariasis. Di negara dengan iklim tropis terkena gigitan nyamuk memang sudah biasa. Selain menyebabkan gatal, gigitan nyamuk juga bisa menyebabkan kematian. Pada tahun 2017, situs Barcelona Institute for Global Health mencatat setiap tahun ada setidaknya 700.000 orang yang meninggal di dunia karena penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Pada tahun 2019 saja, WHO mencatat ada hampir setengah juta orang meninggal karena malaria. Pada akhir tahun 2020, Kementerian Kesehatan merilis data bahwa nyamuk demam berdarah telah menelan korban setidaknya 661 jiwa. Bahkan, kasus DPD tersebut tersebar di 462 kabupaten atau kota di 34 provinsi. Tak heran, CDC Amerika Serikat menyebut nyamuk adalah hewan paling berbahaya di dunia.